Selamat datang di Ruang Belajar Asripedia. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan dengan saya, Kak Asri Fatun. Saya seorang pengajar matematika di Ruang Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan satu LKPD Matematika MGMP Bantul. Mulai dari nomor satu, di antara kalimat berikut: "Berilah tanda centang untuk kalimat terbuka atau tertutup." Nah, kita mulai dari bagian A. 2X ditambah 3 sama dengan 0. Di sini mengandung variabel X. Apabila mengandung suatu variabel maka disebut kalimat terbuka. Karena belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Kemudian bagian B, 3 ditambah 7 itu seharusnya 10, bukan 14 ya. Nah, karena hasilnya salah, kita bisa menentukan bahwa ini merupakan kalimat yang salah, maka disebut kalimat tertutup. Kemudian, 4a ditambah b lebih dari 5. Di sini mengandung variabel a dan variabel b, sehingga merupakan kalimat terbuka. 4 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kita bagi terlebih dahulu 8 dibagi 2 itu diperoleh 4. 4 ditambah 7 itu 11, 11 tambah 4, 15. Nah, kalimat tersebut. Bernilai benar Karena dapat ditentukan benar atau salahnya Maka yang bagian D Merupakan kalimat tertutup Nah mudah ya Selanjutnya ke nomor 2 2A dikurang 5 sama dengan 9 A bilangan bulat Nah di sini kita akan menentukan Berapa nilai A Agar menjadi kalimat tertutup Nah apabila mengandung variabel seperti ini Disebut kalimat terbuka ya Pokoknya variabel itu yang huruf-huruf mulai dari A sampai Z Nah 2A dikurang 5 sama dengan 9 Oke kakak tuliskan di sampingnya Kita mau menghilangkan nilai min 5 ini teman-teman Berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari min 5 Kebalikan dari min 5 yaitu plus 5 Sehingga diperoleh 2A min 5 plus 5 Kedua ruas ya, ini kan ruas kiri. Sekarang ruas kanan kita jumlahkan juga dengan 5. 2A, min 5 plus 5 itu diperoleh 2A saja. Selanjutnya, 9 ditambah 5 itu 14. Nah, sekarang kita mau mencari nilai A. Berarti kedua ruas kita bagi 2 ya. 2A dibagi 2 itu diperoleh A. 14 dibagi 2 itu diperoleh 7. Sehingga nilai ayam memenuhi adalah 7 itu ya agar menjadi kalimat tertutup selanjutnya bagian B 8 dikurang 3x sama dengan min 7 nah kedua ruas kita ya jumlahkan dengan inversnya ya invers dari 8 kebalikan dari 8 berarti negatif 8, 8 dikurangi 8 dikurangi 3x sama dengan Min 7, nah harus kita kurang dengan 8 juga, harus andil ruas kiri dan ruas kanan. 8 dikurangi 8 itu 0. Min 3X sama dengan min 15. Nah, supaya memperoleh X saja, berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 3, sehingga diperoleh X sama dengan min 15 dibagi min 3, yaitu 5. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 5. Selanjutnya bagian C, 3X lebih dari 6, nah kita mau mencari nilai X saja nih teman-teman, berarti kedua ruas kita bagi ya dengan 3, sehingga diperoleh 3X dibagi 3 yaitu X saja, 6 dibagi 3 yaitu 2. Selanjutnya ke bagian yang D, 2X ditambah 1 kurang dari 13, nah kedua ruas kita jumlahkan dengan inversnya dari 1. Kebalikan dari plus 1 apa? Yaitu min 1. Sehingga 2x ditambah 1, dikurangi 1. Kurang dari 13, dikurangi 1. 2x plus 1, dikurangi 1. Tinggal 2x saja kurang dari 13, dikurangi 1, yaitu 12. Kemudian x kurang dari kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. 2x dibagi 2 yaitu x saja 12 dibagi 2 yaitu 6 sehingga jawabannya adalah x kurang dari 6 nah demikian pembahasan untuk latihan 1 pada buku LKPD matematika MGMP Bantul untuk materi uh, kalimat terbuka, kalimat tertutup dan persamaan linear satu variabel semoga dapat dipahami apabila video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian dan juga kelas 7. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe ya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dan video pembelajaran kunci jawaban latihan-latihan terbaru dari Asripedia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.